Hey, yo, what up, Gang? Balik lagi di channel gue, Detektif Slot si penyelidik slot gas hari ini. Oke, okay. ini banyak banget dari request lagi ya. Gak usah bosan, kalian semua request ya. Coba-cobain dong modal kecil ya. Oke, okay, gak apa-apa, gue kasih lagi nih konten modal kecil buat kalian semua ya. Buat berjuang pejuang modal receh ini ya, gue kasihnya ya. Ehm, gue bagi-bagi pola hari ini ya. Jadi mudah mudahan pola gue bawa ini juga bermanfaat buat kalian semua ya. Oke ini langsung saja kita cus ke TKP nya ya Dan buat kalian semua yang sudah klik video ini, thank you banget sudah klik ya Thank you banget uh, Dan jangan lupa dibantu like-nya, komen, share semuanya banyaknya share ke teman-temannya ke, ke teman Yang saya kiranya yang mana sloter ya Dan dibantu juga subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif Oke di sini langsung dikasih sketcher empat kita Dan tampilnya pecah luar biasa tinggal diangkat ini ya ini kalau diangkat lengkap semua guys ya ini tambah pecah dikasih kejut perkalian sunset ah, sensa kita di luar nih ya gila gila gila tapi tak diangkat sama kakeknya saya sayang banget ya oke nggak apa apa jabret oke mana tahu gak sensa di luar kita sensanya di dalam ya oke ini awal awal mulai saja dikasih kejut ini ini sesuai harapan banget ya ini dugaan kok banget nih wih angkat dong ke oh, oke okay, diangkat beneran anjur dikali 5 jabraan ini. ini pasti waduh waduh waduh anjir, langsung dikasih super bid di dalamnya 361.000 lumayan banget nih lumayan banget ya oke okay, tak apa-apa kita kue kali sepuluhnya waduh gak disantulin waduh waduh di skip begitu saja di lewat kamu gitu saja kali sepuluhnya waduh sayang banget anjir anjir ini harus dibalikin dong. Ini harus dibalikin. Ini kali sepuluh. Jabr kali sepuluh. Waduh, kali dua ternyata. Anjir. Tapi nggak apa apa. Yang penting konek ya. Yang penting penggalinya konek di sini. Oke okay, dikasih nice kita. Nggak apa apa. Kita kumpulin ya kemenangan kita ya. Jabr balikin dong kali sepuluhnya. Oke okay lah. Oke okay, kuningnya dong. Oke okay, mantap Manggotanya waduh. Oh oke okay, mantap jebret lagi ya dikasih kita nice lagi ya anjurlah kemenangan kita sudah 800.000 padahal sisa spinnya masih 8 ya Apakah ini sisa 8 spin ini membawa jackpot ya Wah, wari, wari Ini baru mulai aja dikasih Di sawer beginian Waduh Ini memang the best ya Oh ya, ini uh, Guanya ada selupa ngingat kalian semua ya Kalau gue ini main di situs retro tujuh tujuh tujuh, Ya 7-nya tiga kali Situs paling gasel Dan terpercaya ya Ini situs nomor satu Di list gue guys ya Jadi gue selalu main di sini. Oke okay, dikali, dikasih kali 10-nya ya Dibayar ini Dibayar ini Ini kayaknya bayar kita kembali ya Yang kali 10 skip tadi ya Oke okay, mantap Mantap jadi ya buat kalian semua mau join ke retro 777 silahkan joinnya nanti yang gua cantui ini kalau komentar kalian bisa choose kalau tkp nya bareng gua cuan bareng gua profi bareng gua gacor sini oke mantep dikonekin lagi dong jabrek lagi dikasih lagi waduh gila gila banjir banget berkelan nya geng ya Jabret, langsung dikasih pasional di dalam ya wih wih, wih langsung meledak di dalam 946.000 ribu gila gila gila kalian tengok aja nih kemenangan gua nih berapa nih ya wah gila gila gila ini kalau jatuhin sketcher lagi 3 ini waduh last pin dong waduh ya tapi papa -apa ya apa-apa ya sudah dikasih 1.800.000 guys ya hanya bermonal 200.000 gila gila gila memang ini situs paling the best ya jadi buat kalian semua langsung cus aja lah gua usah banyak mikir gue usah banyak tengok-tengok lagi ya langsung tutup video ini kalau perlu langsung cus ke TKP nya juga gak masalah ya jadi buat kalian semua juga yang mau ikutin pola gua ya kalian bisa ikutin pola-pola yang kau bawakan di video-video sebelumnya ya atau malas lihat video juga nggak masalah kalian bisa join ke grup telegram gua yang gue contohin di kolom komentar ya di sana itu grupnya langsung diadminkan langsung ya diadminkan langsung oleh situs Retro 777 jadi di sana itu ada apa update dan pola 1 kali 24 jam jabrat kali duanya kagak nyantul ya oke mungkin nyantul jadi buat kalian semua bisa join di sana, ada updatean pola satu kali itu 4 jam, mudah-mudahan pola yang dibawa kalian ke kalian itu semua bermanfaat ya. Oke, okay, ini udah banyak banget, super buat kalian semua ya, udah banyak Udah banyak banget, super untuk kalian. Jadi langsung saja di JOS ke TKP Retro 777 ya. Ingat nya tiga kali, jangan sampai salah ya. Oke, okay. oke okay, kasih lagi dong pecahnya lagi tadi, biar tembus sampai 5 juta ya, kalau bisa ya. Atau boleh 10 juta kalau bisa lebih lah gitu Mereka 200 ribu tembus 10 juta kan ngelonjak banget guys ya Tapi apa-apa lah namanya manusia kalau nggak ngelonjak bukan manusia namanya guys ya Biasalah Ini gua Aduh gua kepancing ini Aduh di dalam gua kepancing apa gua harus buy spin aja ini Hah? Oke gua coba buy spin di 200 ribu guys ya Supaya kita nggak disedot banyak ya Gua langsung turunkan bettingannya ke 2000 ribu Kita buy spin di 200 ribu ya Jadi kalaupun ini Uh, gak mau profit juga gak masalah yang penting kita udah cuan banyak banget ya jadi ini gua coba tes gue coba-coba ini iseng gue buy spin 200.000 ya mudah-mudahan ini jackpotnya lebih lah ya oke okay. jobret right. waduh waduh ini feeling gue gak bagus nih isinya nih kali lima di diskip semua perkaranya oke okay, kali ini dikonekin ya tapi tambahnya cuma 2000, anjirlah nih kakek main-main Kali 8 oh, oke okay, mantep kali 8-0, pecah ya dong, pecahin ya dong, aduh cuma 800 perak coy Kecahan apa itu ya? Wih nih, gila kali 2 kali 2 kali 5, gila gila gila gila ini mantep nih Ini sekarang kita bergantung ke pecahannya nih Eh, kampret, kampret cuma 1.500 anjirlah Cuma 1.500, waduh waduh Ayo dong, saya tidaknya balik modal lah ya Kita buy spin di 200.000. ribu Minimal baliknya 200.000 ribu juga Anjay Oke dikasih super biasa 90 ribu Aduh. 90 ribu ya Oke ini sedikit lagi nih harus balik modal nih. Last spinnya dong last spin konekin Waduh kampret kakek tapi apa-apa lah ya apa-apa lah ini, ini, ini banget, cok, ya Ini udah profit banget coy ya Udah profit banget gue nih jadi ya gue mau cao dulu takut disodot ya thank you banget buat kalian semua sudah nonton benar-benar rezeki bisa soal-soal tapi ingin kalian sekian olah TKPR ini adios